<tuk> siap ya di belakang ada cinta <tuk> yang paling dalam aminos ya Teh dia mata hijau di deh mesti halo WhatsApp Break halo Wasya Break kembali lagi dengan saya di musik Abadi nama saya Enggak muslim biasa Nurangma Y M Asmi Perhan mana Instagram di, di bawah jangan lupa like Instagram di bawah, komen, Instagram, dan di bawah. jangan lupa like and comment share and subscribe aja Ala. Ai ngalagu naon ieu teh, Jang? Ya, lagu naon? Hmm. Lagu ieu weh. Sanggeus ngalagu ieu. Babak bakal mengopi ulah no kana kww, weh, sia teh nya. ibu ulah <laughs> si. Ka para ibu ulah si. <laughs> <laughs> <para ibu> <laughs> si ga nama, hey, narsa. Si Asa aya na de rupah. Hawarik pi mulu ado weh, tuh, lagi, tuh, itu jelas, sok sok kena hawa hawa hawa hawa sok mau lah bun sok ba ba. Oi. Montok selip, makan nyengir, makan ngalawakan guys lah tong basia. Going. Aku serah berteman malam. Aku coba kakak Masa sebuah hari kehidupan. Oh, oh. yang Tentang jalan hidupku Melangkakan kakiku Dan menyilat sebuah hari kehidupan Hati selalu bertanya Adakah janji suci Ampun, ampun di pagi hari Dan bahan nisah di dunia ini Patun, nung, kesalahan ya, Terima kasih Puntun, um. bisa kumal ya? Puntun, bisa kaya kesalahan banyak Ampun, bisa Ampun, bisa kaya kesalahan Bisa di laguna atau di mana Di kuan Cina atau lah ampun oh. uh, sopan hmm. uh, uh, uh, sopan warahmatullahi wabarakatuh cekap